Jadi, resiko Tauhid itu lebih baik, timbang nuruti menuruti rosa gula kalau balik fatwa, balik matur Agama itu harus dikawal be khusyuk Khusyuk itu kadang-kadang malang rusak agama Senajan itu barang apa? Barang-barang Kudu nomor siji elmu ilmu, apa? Ilmu Kok khusyuk itu nomor lorong Misalnya contoh gampang ini Perasaannya wong khusyuk ngene kula seneng aman ra khusyuk senajan to aku ngerti ra krana ilmu pokoke nah mesti swata no swata yo turunan macam-macam agama nak digawa wong khusyuk iku mesti perasaan ini nek apik iku minangka nek elek iku menase setan ayo tak baleni nek apik iku minangka nek elek ibu menase setan karena gak siap sawelang lagi gak siap menisbatkan elek pada apa tapi teori Wong khusus ini berlalu berarti di sana agamanya Allah di alam raya ini ono salto, ono kekuasaan di luar Allah itu tidak mikir. mulai perdebatan Imam Sanusi mewakili Ahli Sunnah sampai ngono. dari Imam Sanusi kita yakin kan Masyur kan iman, Rukun ke -nama, apa? Khairihi syarihim. Iku hebatnya Islam Islam itu agama yang paling ngidholan ana Allah, paling mentauhidkan Allah, paling mentakbirkan Allah, paling memuji Allah. Tapi wa samono rukun iman iku khairihi, sasarhi menawa. Kowe gelem ra gelem, rai mu elek yo kersane opo? Kowe goblok ra apal-apal yo kersane opo? Nang kiai yo ra iso tegas wong kersane opo? Nang kiai kowe aku beja-bejane wong merko kiai ne ahli opo? Tauhid. Ora goblok ya tenang. Ora santri ra jelas yo tenang dalil apa khairihi itu apa nak unggulan oh ora ibet santri goblok keribet sih kurang ngaji kok kakek manajemen kok nak kui mantenan khairihi nah ketika muktazilah mengatakan bagaimana mungkin Allah menghendaki syar innahu ta'ala nahana an isyri kaifa masuk akal Bagaimana mungkin Allah melarang keburukan, kemudian Dia menghendaki? Apa? Wa huwa Bagaimana Dia menghendaki keburukan? Sementara Allah melarang itu, dorang mutazilah, agak masuk akal. Akhirnya Imam SAW sendiri berarti wako wa Berarti Allah sing jarani pengiran pimpin alam raya ini sering terjadi suatu di luar kendalinya. Bewah terus gak tahu kita, lah nak goblokmu, kelirumu ikut setan. Berarti banyak kejadian di alam raya ini yang Allah ndak bisa mengendalikan dalikan. Wako mulkihi Malaysia itu. Jadi kira-kira Allah dilapuri Gusti di Hollywood, kok agak maksiat, Bali, aku maksiat. Aku daerah berkutik saja ora orakarab ngono, ikut setan iku. Lah aku lawan, gak iso kan ribet. Senajanto sesuai nurani sesuai nurani karena piong Islam yunus khairihi mina wah syarihi mina setan tapi risikonya nanti berarti allah gak berkutik di depan setan semuanya cocok-ra cocok wkuh iman khairihi wah syarihi nah soal kok na ilmu mu es benar saya ulang lagi soal kok na ilmu mu es benar khairihi wa syarihi wah syarihi mina wah saya oleh bi adab ya saya ulang lagi bihokmil adab orang bihokmil hak bihokmil adab kabe daran khairihi minalloh syarihi dinisbatno noneng setan tapi kowe ngomong ngono bae do bener tauhid ya sause bener tauhid ya tak paham yo jadi kowe kudu yakin khairihi wa syarihi minalloh senajan tau sause iku ono hukum adab kenapa kange rapal-apal mari aku rasa sregep kadang-kadang kenapa rapal-apal turunan pokoke kapan-kapan ngomong ngono gak apa-apa senajan tau ditulis ning kotak putar khairi khairi minah Allah gak ileng-ileng <outgoing> jadi umpamu aku mau dikawal baik khusyuk mesti darah ini khairi minah syarihi minah syaitan resikone tadi wako afi mulkihi ma la yuriduh jadi gampang ini nego di Mekah apa Allah di Medina Allah nego Hollywood orang Allah gak di kekuasaan ini kan ngeri ada kerajaannya Allah, kemudian penguasanya setan, dan yang menentukan perilakunya, setan laku ratau khid, ngomong uniku jenegak laku mirip, faham-faham persia ya, ada Tuhan dan Tuhan Ahraman. ada Tuhan gelap, ada Tuhan sinar, nah ini wakilnya disanawi ya, orang yang berfaham du, dua, mirip filsafat Yunani, dise, ada Tuhan nama, Nur, ada Tuhan kegelap. nah, agama enggak mau seperti itu, Agama kudutau khid, khairihi, osyarihi jadi malahan aku rayis otak kas bkw mesum bole tu harus rayis otak kas kenapa tau hitew bener wah oh. kahirih serih mina oh. gua kerintar ya kesannya aboh gyo blok kesannya aboh paham ya senar cintong ibu ibu embo rondo sosiologi rondo iswamati kenapa gua blokeng mereka kurang sekelu kenapa gak lainnya jarang dress kadang-kadang ngomong kenapa turunan kadang-kadang kurang wes solis pokoknya gak bobo lah tapi gua ku kabe kumil milater tetap hake kota khairihi wa syarihi minna Allah Faham ya, jadi orang itu ngawal Islam biar khusyuk Agamu itu tahu wana prahera mereka faham-faham khusyuk Ini khusyuk itu sausir ilmu Kaya apa rusak agamu ya, itu atau dipimpin khwarid Angger wong salah, kafir wong salah Hake kia khusyuk, raiso ngaji itu harus dirusak Santri wajib 2000, wajib tiru akad kuwabe 70, terkeliru rokok keliru 000 keliru, keliru kuwabe keliru <yuk> <yuk> <yuk> Iya, nak acara ilmu masalah senajan acara ada bener dalek, bener nglatih santri ada bener ada bener 000 adab ada ilmu salah acara ada bener 000 wajib ada bener 000 acara ada bener 000 acara ada bener 000 acara ada bener 000 acara ada bener 000 acara ada bener 000 acara ada bener 000 barang tak wajib nutus belas waktu loh kontenan is, loh kontenan gitu. Tapi tak wajib na, aku sih semprit. Habib khabib bin Husain bin Tohir singarang sulam tauvek termasuk kriminal loh bu. bab ilmu ijabu lam yajib majib no barang sing ora. Anu rata-rata pondok vke sudah jarang sholat kau abadi. Kang kau biasa? Hmm, Bahaya, ya kang Ijab Ijabu malam ya cip barang. Muyore pun maksudnya tetap rawat wajibnya naik soal lakukan itu tapi kesuwanmu <laughs> <tapi> kesuwan berilmu jadi naik kerti kira sholat kebiara karena ilmu cuma ono dukungan nih mau bergovem ya orang oleh ijab lamnya lam Nyajib. jadi dari kira sanan tanggung dalah ilung dalah ilu apa tapi sekali muni wajib untuk buat lawan loh. Jadi gue resikonya Islam dikawal khusuk. Ya kok Islam? Gue ya, tahu tragedi onok kuarit nah, nama. Nabi gue Kia Mulail namu Patang dino. Bariku buatan. Muka mau Nabi kok Kia Mulail teraweh terus mesti dikira teraweh. Gue wajib. Nabi gue direwangi gak teraweh. Demi ngetok nonak wajib tapi ya mau Nabi gak teraweh, aku tetep kiamul lail. Nak gue rata ya ratraweh tanah <laughs> itu. Jadi Nabi gak teraweh, aku tetep kiamul lail. Lakunya terus belok TV Serojoan, lalu ya, ribet. Ya tak paling nyesunan itu, subuh niki ngaji, cewarut tauhid kitab, sing mulai Al Azhar, mulai Sayyid Muhammad, mulai Mbah Mun, termasuk Mbah Fadl kata singit mai kitab cewarut itu. Jadi mah, wow resiko nih Nawo. Memang ilmu itu kadang tidak nyaman ya tadi Kadang kita itu dukung Muqtazila bia, -bia mutazila kadang kadang no itu bener. Karena ya. jari saya isi di Nabi salam Aku itu ahli sunnah Tapi Bia mutazila kadang ya setuju Bia-bia ini -bia berpendapat ngoniku Lihus husni adabihim billah Mereka itu kepengen sopan sampai pangeran Sehingga darah ini khairihi minallah Syarihi minasaito Tapi tetap kita itu ranut Muqtazila Karena resiko sanawi, ada sanawiyah, ada dualitas Ya ada doan kebaikan yaitu dipimpin Allah, ono otoritas keburukan dipimpin setan. nah berarti kan Allah gak kuwasa ngendalekno sar utawa ngendalekno setan. Dadi kok maune baru ning donya akeh maksiat terus pangeran cocokkan mbek setan, menang kowe ke kosal kasil. Repot to. <laughs> donya maksiat mbok atake iki. Akeh maksiat. Lah misalnya misale iku setan berarti ka, kok kalah kalah pangeran. Mergo kebaik keburukan E, jajal ejek misalnya ini pondok singlanya sampai ora kent, jajal jawab, eh jawab, agak sing di, agak singora lahnya, berarti terus pengiranan cocokan bisa ketemu, hmm. agak balagutoh <tik> duralan, <tik> revet. <tik> Tapi nak artinya apa ada dua litas, ada rifa litas. Lagu rawol, eh cara tauhid gue niku, aneh kan jenaz ingin dikaji semua koi rihhi, niku aneh Islam, jadi Islam niku ngelarang syar. Yeah, Islam tuh ngelarang sar, ngelarang keburukan Tapi nak coro iman, konmuni Khairihi wa sarihi min Allah Mulanya agamu itu ada no aneh Ada webamun, agamu itu no ada ane. aneh Kondarani ni ku manhiyun Sesuatu yang dilarang Tapi kondarani sari ku min Mbok Mbak logika kayak apa ya bingung Mana kayak sandri terus ngawar-ngawar kok mikir tauhid berkubi <laughs> Gendelok kali bimong pio, hoirihi wa sarihi, minaku asharu mamnu'un, on asharu manhiun. tapi kok darani iroh, datu ku piye yo, yo piye piye biasa wai roh babu pikar pikir, wajen kersane pengeran, kue rai mualai uje, karmu tak karpai pengeran, yo kersane pengeran, kue yo rako pen di ngerti ngerti lahir hero es, <hesitation> cara saya ni kono, kue naana percaya kake kersane pengeran, kue lahiru hero tak pak karpai pengeran di kafe pengiran, kue tahu kepengen lahir, gebet lah just kafe, kue tahu kepengen goblok, betul kan? Tahu kepengen melarat tapi nyata ya melarat marat, goblok, sih just kafe, kayak sana pengiran, dipimpin Kiai ahli tauhid, kau aku ya repot, repotnya mah, rayis, orang luaris santri teman-teman tak iso, aku kayak ini, sering, kena pengen pinter ya mau repot unggulan, numpang di program terus apa, mulai betah ti mesin, betah ti ngalir. Orang-orang standar ya tahun pertama sepuluh juz tahun kedua kok kan no kangono tiki bolong tahun ribet legos makam khairi, koler alumni lapor ya saya kurung pegatan yo soalnya sekwa feukahirih wasari mina wah ada telinga-linga yo agomoiku ngangu ilmu cocok rata cocok termasuk wahwong iman kok khairih wasari mina wah lah iman gonoikuiku mau ngangu penguatan tau khidna allah umur itu lo khairih tapi neng bab adab nabah neng bab adab totokromo kita gitu Darani khairihi mina wah wasari mina seton tapi tetap buarani bab adab Nak bu arani arah hakikat berarti setan dua kekuasaan, singgalah no kekuasaan nih. Allah bukti ini maksiat lu ya di berarti setan nak dikarab kasil terus. Allah rapati kasih lu coro tauhid masalah besar. Pahmi? Ya? Tapi coro adab terus gue meninci. Kenapa kan goblok? biasa sesuai rencana allah? Yo repot, yo repot, nak coro. Repot. Tapi suatu saat iman ini iki penting. Suatu saat gede bojo diusir, urip pemeloro, kudu rido kan kabeh kersane Allah. Oh, Dadi oh, oh. wis ngono. Ya deteleng-eleng ya. Dadi termasuk sing dilawan Islam niku Nabi riyen bersinggungan mbek wong Persia anu. <coughs> Persia niku cara berpikir sanawiyah lan darene agama masnawi. Masnawi ono rivalitas keduaan, ya ono Tuhan Nur, ono Tuhan kegelapan. Akhire no? ya ora tau hit wong loro napa lho eling-eling ya mlane ya komo iku ora iso kawal mbek khusuk kudu mbok kawal mbek ilmu mlane faalam annahu la ilaha. Apa ra nyarat to kowe nak nglafadz la ilaha kudu khusuk ra ono ning Quran tapi kudu nganggo ilmu. Ora iso keng lafadz la ilaha syarat iso kudu khusuk ora iso terus merem-merem wis ora iso iku ora ukuran. Sing digu ku kalimat ngelafat no kalimat tauhetsai ngangu elmu melani redaksi ini faalam annahu lai orang anon ku orang faqsa ku ekutuhusu orang ngelafat no ora hiso la so angko guru kuru-kuru toreko singku na ngelafat no kutungene kutungene yo ku elmu toreko tapi tetep tidak makili li elmu itu makili adab adjam no mo so alih wong ikutu si lo matep mulo untuk so angelafat ngene ketekeng nene ngene Iku urusannya wong toriko, tapi tetap iku ilmu atau tidak ilmu tauhid. Ilmu tauhid sebenarnya kok aku, guys. Loh, iloh, iluwoh di wangan-angan kaya ini keung paham woi, woi. <tuh> oh, <tuh> <tuh> ini keceningi tauhid, tengok. Ceningi tauhid. Lenggeng-linggeng ya. jadi tetap kita oke. Agenda apa. asoka musibah tin fil ardi, wala fi anfusikum. Ilah fi kita bim engkau pili anap ah. Ya orang no musibah sing menimpa kamu, apa mah asoka. Si batin fil ardi fi anfusikum illah fi yasir. Dan Allah bi nah atas nama ilmu yang menghentikan terang-terangan yahdi mayasa, mayasa. Lai, itu pengiran. ya unik. terang-terangan. aku. Ndang ngentikane ya terang-terangan. Aku itu yahdi mayasa. mayasa. Aku yuk, sing tak ngersakne. berarti Allah ketika ngendikan konteks tauhid. tauhid. Tapi tentu kita dididik adab, ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min famin nafsi. Tapi Allah ketika ngendikan tauhid kul kulum min indillah. jadi laiku iku ono dawuh tauhid, ono dawuh adab. ya ono dawuh tauhid. Nah masalah goblokmu yang ngono, kadang ngi bertauhid khairihi wa syarihi Allah, kadang yang ngangguk adab, kenapa gak goblok? Mariah, aku jarang ngutuh, kalau gaya ini ya. gak gue adab tapi kalau gak gue adab keselan, yus, <laughs> oh, repot, oh, ya kabe kerasaannya panggilan yang repot, kabe nah aku pinter berarti rasu, sesuai catatan sama Mahfud harus <laughs> ditulis sama so, Mahfud goblok, aku pinter <laughs> Ngal, jadi aku pilihan itu apa? tauhid, gak adab tauhid terus kesel, gak gue adab gak adab kesel yo. tauhid ini lagi? <laughs> <laughs> ya semua enggak telat-telah ya ini jelas eling-elingnya jadi pentingnya ngaji Tauhid oke jadi aku mau dewi mbah moon guru-guru ktp ono aneh jadi mau, mau, mau, mau aku mau ono paradok oke majen beda hati wariban agama aku mau ono aneh jadi mau uong aku mau itu anti keburukan sapa ulang lagi aku mau itu anti keburukan anti maksiat tapi kon nyakini khairi washarri minawwah tapi tetap kondarani nih, syari ku sesuatu yang dilabrak berat. Dila, dila. tak kok yusmu ngono aku. Yusmu bingung nasi di situ, apa? gue semuanya Tetap bingung gak di Dubai, faham ya? Gaya tok, <pedansi> toh, mau aku mikir tau ke tuh bingung, murah toh akal gue. Ah, gaya toh, terus kayak Dubai saat juta hilang bingungnya ya. Mama gak bingung mikir tau kayak itu ya, terus kayak Dubai saat juta, hilang bingungnya tetap bingung Kecuali nak ngenebani tikai dua ratus juta, sakus tikai lah gak nikmat. Angker jawaban tauhid tu apa? terjawab. Pespek dua itu, nak ngono, nak ngono jadi hebat. Onos enggono, tak angkat jadi wali saya gini onos. Eh tak angkat jadi wali saya gini Wes tak peksos, radit tombolah paksa Namanya nih. Bocah-bocah, aku bingung mikir tauhid. Saya ini ini, saya ini Terus kayak dua orang atau saya besar saja kayak juta, bingungnya hilang tuh. Ilang darah, <tuk> hilang. Wah, itu wudhu, ngopi rokok. Ada silang pinknya. Barik tau ke Itau kedua, suruh sana pengiran. Sana. <tuk> Barik dua ente, bingungnya kumat. gayane masalah tau. Oh, okay. Aslinya ya ora. Nah, sakuloh bungo ten. Glow di cue lan, bun mikir tau head dia nangis tenang. Glow nganti sakit cue, glow ke kartan. Mikir pengiran dong nangis tenang. kowe gak bisa yakin dari itu. Maksudnya anggur bingungnya plus keremono. Engge sira dadi wali, sira bakal mati. Ya ala na biin ja'a bi tauhidi <tik> wa <tik> qad arad dinu a